Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. In dul Hamdulillah, rahmatu Wa wa ma ya til la wa la ma til ashhadu an la ilaha illallah wa la syarika wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la lanabiyata allahumma salli wa sallim wa barik nabiyyina muhammadan. wa alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du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 masih diberi kesempatan oleh Allah, terutama bisa menjalankan ibadah puasa Ramadhan, Insya Allah hari yang ketiga, dan semoga apa yang kita amalkan pada hari ini benar-benar mendapat ridho dari Allah Subhanahu Wa Taala, Amin ya robbal alamin. Sholawat berita salam tetap tercurah pada junjungan kita Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam atas jasa beliau lah sehingga kita pada detik ini sore hari ini masih merasakan ajaran-ajaran Islam dengan sesungguhnya dan atas amal saleh hadirin sekalian kami ucapkan alhamdulillah jazakumullah khairan katsir. Semoga Allah memberikan balasan kebaikan-kebaikan yang lebih banyak. Saudara kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Mari kita lanjutkan kajian tafsir pada sore hari ini yaitu surat Al-Baqarah ayat 117 Surat Al-Baqarah ayat 117 Ta'udu minnahi minasyaitanirrajim Bismillahirrahmanirrahim فَذِى الْسَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِذَا فإنما يقول لَهُ كن وَقُولَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ لَوْ لَا يكلمنا اللَّهُ أَوْ تَأْتِينَ آيًا كَذَلِكَ قُولَ الَّذِينَ مِنْ قَبَلِهِمْ أَشَابَهَتْ قُلُوبُهُمْ Qud bayyanna al-ayati liqawmi yukinun Inna arsalnaaka bilha khafi basheeran Wa nazheeran Wa na tus'alu an as'habil jameen Wadaw tarda umtalyu wa annasara hatta tattabi amillatahum anta tattabi amillatahum qul inna uwadallahi wal kitab وَلَئِن تَبِعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ قَدْ ضَلَّ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ مَا نَكَبْتَ من وَاللَّهُ Sodo <Sessizuk> kaun Allah pencipta as -salawati. langitnya atau beberapa langit wal ardi dan bumi wa dan bila qada dia memutuskan atau berkehendak amron Sesuatu atau perkara Fain nama Maka sesungguhnya atau sungguh hanyalah kulu dia berkata atau berfirman Lahu kepadanya pun jadilah Faya pun maka jadilah ia Pada ayat 117 ini ini masih kelanjutan yang kemarin yaitu pada ayat 116 bahwa ketika orang-orang orang Yahudi, orang Nasrani, orang musyrik dia mengatakan bahwa Allah itu punya upra maka setelah itu disangkal oleh Allah subhanahu wa maha suci Allah. Artinya keberadaan Allah berdirinya Allah dengan sendirinya. Dan wujud Allah kekuasaan Allah itu tidak bisa disamakan dengan makhluknya. Jadi sangat dolem sekali bila mana ada orang yang menyamakan Allah. Dat yang maha kuasa, dat yang maha agung, dat yang maha besar. Disamakan dengan makhluknya. Dan makhluk itu adalah ciptaannya. Artinya ciptaan Allah. Dan juga makhluk itu tidak punya apa-apa. Dan makhluk itu juga sangat lemah. Tidak punya kekuatan sama sekali. Kalau bukan karena Allah. Atau karena kehendak dan kekuasaan Allah. Maka sebenarnya manusia itu tidak mampu. Apa. Kalau kita lihat kejadian manusia. Mulai awal awalnya adalah dari sesuatu yang tidak berharga dari pancaran air manis atau bisa dikatakan setetes air yang hina tapi begitu setelah Allah memasukkan ke dalam rahim seorang ibu maka disitulah Allah membentuk makhluk yang terbaik wajahnya juga terbaik dan manusia dijadikan paling mulia itu adalah makhluk ciptaan Allah yaitu berupa manusia termasuk kita jadi kita awalnya tidak ada harganya sekali. sehingga Allah menciptakan dijadikan seseorang itu berwajah tanpa cantik, indah dan enak dipandang Dibekali dengan akal sehingga mampu membedakan mana yang benar dan mana yang yang hak. Dilengkapi dengan mata, telinga, hati. Semuanya itu adalah kepentingannya adalah untuk manusia. Begitu sudah mampu berpikir dan mampu yaitu menelaah sebuah ilmu. Akhirnya dia berbuat syirik kepada Allah. Dia mengatakan bahwa Allah itu punya putra. Ini kan sangat keterlaluan. Kufurnya kepada Allah. Oleh karena itu dikatakan oleh Allah, hampir saja langit ini pecah gara-gara ucapan orang-orang yang melampaui batas ketika menuduh bahwa Allah itu adalah punya putra. Padahal di dalam surat Al-Ikhlas ya, itu kan cukup jelas, ahad. katakan bahwa Allah itu esa. Artinya, kalau dikatakan "ahad esa satu", itu tiada duanya. Ya. Kalau orang jauh bilang itu hanya okay. utawa, biasanya diinbruk apa? maksido atau hanya satu itu akab Allah adalah tempat bergantungnya segala sesuatu jadi seluruh makhluk itu semuanya kehidupannya nasibnya ya, baik ataupun buruk itu adalah digantungkan pada pada Allah oleh karena itu kita jadi orang mukmin jadi muslim Gantungkanlah diri kita itu hanya kepada Allah Artinya kalau kita itu menggantungkan diri kepada Allah Setiap ada apa saja, masalah apa saja Itu adalah semuanya larinya itu kepada Allah Itu nomor satu Jadi segala problem yang kita hadapi di dunia ini itu larinya pertama harus kepada Allah. Oleh karena itu sangat penting dan perlu dimengerti. Dan jarang sekali sering orang itu ketika punya problem, masalah, bahkan masalah yang sangat berat, itu kadang-kadang larinya tidak kepada Allah. Tetapi kepada orang-orang yang kadang-kadang menyesatkan yaitu keimanan atau bahkan menghancurkan ketauhid, ketauhidat larinya kepada ahli nuju kepada orang-orang yang dianggap pintar ya. maka pertama kali ketika kita kena musibah ataupun problem pertama adalah larinya harus kepada Allah, Allah. itu namanya menggantungkan diri kepada Allah dengan bukti apa pernah terjadi pada zaman Rasulullah itu ada seorang sahabat yang pada saat itu adalah bepergian. Begitu di bepergian, pada saat itu ada orang yang mengirim yaitu sebuah pesan, bahwa ada saudaranya yang telah meninggal dunia. dunia. Begitu mendengar musibah ya, kematian saudaranya, maka yang pertama kali dilakukan oleh sahabat itu apa? Dia lari kepada Allah. Dia mengambil air wudhu, setelah itu melakukan sholat sunnah dua rokaan. Itu artinya, dia itu lari kepada Allah, menggantungkan dirinya, memohon perlindungan kepada Allah, minta kekuatan kepada Allah dari segala musibah yang telah berikan. Jadi lari pertama itu kepada Allah. Maka ada sesuatu musibah yang menakita. Kita lakukan sholat dua rakaat Setelah itu bermunajat kepada Allah Minta petunjuk kepada Allah Insya Allah Allah akan senantiasa memberikan petunjuk Dan jalan keluar Jangan lari kepada manusia dulu Tapi kepada Allah Berdoa ya. Kalau perlu Dengan sholat tadi sebagaimana Yang dilakukan oleh para sahabat Sahabat ya. Jadi kita gantungkan hati kita kepada Allah ya. Jadi mau misalnya mau bekerja Kita gantungkan kepada Allah Ya Allah misalnya Saya memohon kepadamu rezeki ya. Itu kan kita menggantungkan kepada Allah Ketika mau bepergian kita memohon kepada Allah Keselamatan Itu menunjukkan bahwa seorang hamba itu Senantiasa menggantungkan diri kepada Allah, Allah. Jangan lupa Mau pergi tanpa doa Mau bekerja tanpa doa Mau beraktivitas tanpa doa Itu artinya kita melupakan Allah Oleh karena itu di dalam syariat kita Umat Islam itu hendaknya dan disunahkan Untuk senantiasa berdoa kepada Allah Selain itu, itu bisa memotivasi diri kita kita bisa menjadi kuat karena hati kita, kita gantungkan kepada Allah Lam yalidik wa lam Allah itu tidak beranak dan tidak diperanakkan jadi Allah itu tidak punya putra secara otomatis kalau tidak punya putra berarti tidak punya is istri, kalau punya putra berarti harus punya is Istri, masa Allah punya istri, ya? Yeah. Kalau nanti kadang-kadang diakal-akalkan, bisa saja istrinya sampai sembilan. Kalau Allah istrinya berapa? Nah akhirnya kan begitu. Itu namanya orang menyamakan makhluk dengan yaitu zat yang maha kuasa yaitu Allah. Allah. Makanya orang-orang nasrani -orang mengatakan bahwa Nabi Isa atau Isa itu adalah yaitu putra al putra Allah. Karena dia melihat bahwa dia lahir dari ibu yaitu Siti Maryam dan dia tidak punya yaitu ba bapak ataupun ayah. Dan orang Nasrani menganggap bahwa bapaknya atau ayahnya adalah yaitu al Allah. Itu kan tauhidnya sangat tersesat. Eh, sangat terses tersesat jadi tidak bisa Allah itu disamakan keberadaannya wujudnya, kekuasaannya, keagungannya disamakan dengan mahluk. makhluk jauh makhluk itu sangat lemah, lemah sekali tidak punya daya apa-apa bahkan kita dilahirkan oleh Allah dalam keadaan tidak tahu apa-apa tidak tahu apa-apa dan tidak membawa apa-apa itu adalah manusia. Begitu sudah dewasa, sudah besar, berilmu pengetahuan, akhirnya kufur kepada Allah. Yakullahu kata Allah, dan tidak ada seorang pun yang setara yang sama dengan Allah. Allah tidak ada, makanya. Kalau ada orang yang menyamakan antara Allah dengan Tuhan yang lain, ya, itu adalah sangat sesat sekali. Bahkan Tuhan lain itu, kalau apa orang-orang mengatakan yang dianggap Tuhan itu juga punya istri, punya anak, punya kebutuhan, ya, dan kadang-kadang mar. Jauh dari sifat Allah. Jauh. Jadi sebenarnya Allah itu adalah punya sifat yang paling penyakar dibandingkan dengan makhluk. Makhluknya. Saya berikan contoh. Kalau seandainya kita mungkin jadi yaitu apa? Juragan. Ketika ada anak buah pada saat itu menentang kita, apa yang kita lakukan pertama? Mesti kan dipecat ya. Eh pecat ya. Ini kan menentang. Atau berbuat salah sedikit saja, kita kan langsung memecatnya. Kenapa? Ini berbahaya. Tapi coba Allah Allah yang menciptakan manusia yang asalnya tidak berharga menjadi berharga, menjadi mulia Allah apa artinya manusia diangkat derajatnya oleh Allah dipenuhi segala kebutuhannya apa yang tidak dipenuhi oleh Allah begitu dipenuhi, dimuliakan oleh Allah, dia mengatakan Allah punya putra saya bayangkan dan Allah tidak marah kalau seandainya dia mau bertobat saja Allah sudah mengampuni, mengampuni. begitu penyabar Allah itu. Itu kalau seandainya manusia, sudah ya. habis dia, tapi Allah kan tidak. Dia tetap diakui sebagai hambanya kalau seandainya mau bertobat kepada Allah. Allah. Penyabar Allah itu, ya, penyabar makanya kita sangat beruntung sekali ya diciptakan oleh Allah dan kita mengenal Allah, Ya artinya mengenal Allah itu dari sifat-sifatnya meskipun kita tidak tahu wujudnya karena kita yakin bahwa Allah itu memang berwujud, akan tetapi wujud Allah itu tidak bisa dan tidak mampu ditampakkan di dunia tidak kuat. Dunia ini seandainya Allah ditampakkan wajahnya, maka dunia ini akan hancur. Tidak. Oleh karena itu bukan waktunya ketika orang itu di dunia ingin melihat yaitu wujud Allah. Itu nanti akan ditampakkan ketika hari akhir, akhirat. Dan itu pun sesuai dengan kehendak dan kekuasaan Allah. Oleh karena itu nanti pada hari kiamat tidak ada kenikmatan yang terbesar. Kecuali pada hari itu kita mampu melihat wajah Allah itu dengan sempurna. Begitu indahnya wajah Allah. Dan itu pun yang melihat hanya ahli-ahli surga. Yang melihatnya hanya ahli surga. Orang yang tidak ahli surga tidak akan pernah melihat wajah Allah. Wajah Allah. Ahli surga nanti yang melihat oleh karena itu, tugas ahli surga ketika di dunia itu memang pernah. Karena memang pada hakikatnya, keberadaan surga, kehidupan surga, itu adalah serba kebaikan. Bahkan yang diucapkan yang keluar dari setiap nafas ahli surga itu adalah tasbih, akmir, akbir, tahlil. Tidak ada ucapan-ucapan yang lago ucapan-ucapan yang tidak bermanfaat ucapan-ucapan yang tidak berguna apalagi menfitnah apalagi berbuat sombong. Som, sampai tidak ada jadi ahli surga itu adalah nafasnya itu tasbih kepada Allah kepada Allah Oleh karena itu kalau kepingin menjadi ahli surga maka sekarang nafasnya itu adalah harus tas, tasbih Subhanallah Alhamdulillah Allah, abad, inna, itu setiap saat kita ucapkan kalau mungkin lesan kita tidak bisa mengucapkan maka hati kita yang mengucapkan siapa yang bibirnya itu basah dengan bertakbir atau memuji kepada Allah maka dijamin oleh Allah dia nanti akan dimasukkan oleh Allah ke dalam surga. Terbanyak. dan itu kan sangat sulit sering kita terlupakan untuk memuji kepada Allah bahkan ketika kita itu melakukan aktivitas itu seringkali melupakan Allah, Allah. kita berenjo bersenang-senang dengan kehidupan dunia sampai sampai akhirnya melupakan Allah di dalam hati kita maka mulai detik ini mulai hari ini kita latih hati kita untuk senantiasa apa? pikir kepada Allah, ingat kepada Allah ya. kalau perlu tidak ada celah sedikit pun untuk tidak berpikir kepada Allah, ini kalau kita tidak dekat, tidak bisa ya. jadi kebiasaan yang akhirnya menjadi karakter atau sifat pada diri kita, itu kalau kita tidak melatihnya, membiasakan tidak akan bisa tidak akan bisa saya berikan contoh salat kalau nggak terbiasa sholat, maka dia berat padahal sehari semalam itu sholat paling berapa? lima kan? kali kali hanya lima kali kalau dihitung setiap sholat berapa menit? jadi dengan sholat lima menit sepuluh menit saja sholat sepuluh menit biasanya paling berapa menit hitung saja sepuluh menit Dikalikan 5, hanya 50 menit. nggak ada satu jam. Padahal sehari semalam pindah 24 jam. Yang 23 jam ini loh, kemana? Kemana? Nah, oleh karena itu untuk mengisi yang 23 jam ini, ini jangan sampai kosong. Karena memang sholat itu sudah dipastikan dari Allah adalah 5 waktu. Waktu dihitungnya Kalau misalnya rata-rata itu 10 menit Maka 50 menit nggak ada satu jam Bagaimana Karena caranya Setiap jam, setiap detik, setiap menit Itu ada hitungan ibadah Kepada Allah Yang itu tadi Kita, di, kita dikit Kepada Allah Karena pada intinya sholat itu pun isinya doa Dan dikit kepada Allah okay. Mau dagang bagi-bagi berangkat, kita berdoa, ya, jangan lupa berdoa, memohon kepada Allah atas rezeki yang Allah berikan. Setelah itu di perjalanan kita pikir kepada Allah, sampai di pasar kita pikir kepada Allah. Ya dengan kalau di pasar, dituku toko, ya, kalau di pasar, di toko, perbanyaklah membaca ta'awud kepada Allah. Karena di pagi hari, di pagi hari manusia belum ada yang bangun, mungkin ada sebagian yang bangun. Para setan itu sudah menancapkan benderanya di dalam pasar. Untuk menyesatkan manusia. Ya. Eh, untuk menyesatkan manusia. Manusia belum berangkat, setan sudah menancapkan benderanya di atasnya. Okay. Tujuannya apa? Setiap orang yang masuk ke pasar bisa dipastikan akan tersesat dan melakukan perbuatan riba dan kata. Makanya kalau masuk kah, masuk pasar perbanyaklah doa ta'ah Oke. Okay. Karena di situ nanti ada. Asmane okay. niku? Setan ini ikut misut nopo-nopeng. kadang-kadang orang yang tidak nopo-ngi, Wong misalnya dia pergi ke pasar yang tidak kebutuhan, ikut menjadi kebutuhan. Kepingin ini, kepingin terutama ibu-ibu, let goat weakeh, wis ta. Tergoda mereka nopo-nopeng, konon kesetan ini jadi. Iya, yang tidak dibutuhkan, ikut kadang-kadang ke mereka kepingin beli. Omah getun, opo, Terus kadang-kadang ada yang tidak Di sana, hanya tertarik Karena tidak punya uang, akhirnya pulang Itu pun getun Itulah Saya akan menyesatkan manu, manusia Makanya rata-rata Orang itu ketika berangkat ke pasar Itu kalau bawa uang banyak Itu kendel Tuku apa itu karena ada setan-setannya. Nah, kembali kepada pikir kepada Allah, artinya kita menggantungkan diri kepada Allah. Itu harus 24 jam perlu. Kalau kita hitung sholat kita punya cuman yaitu 50 menit, maka yang 23 jam. Ini kita isi dengan tikir kepada Allah dan aktivitas yang tujuannya adalah ibadah kepada Allah ku setiap aktivitas tujuan kita adalah ibadah kepada Allah. Apapun itu, yang penting bukan maksiat ya. Apakah ada orang yang berbuat maksiat minta perlindungan kepada Allah? Ya ada. Wong onok maling kadang yo bismillah bareng. Kate nyolong lho larang bayangkan murka niku nggih. Masa kate maling perlindungan nang ngone Allah kan kenemen niku. Bismillahirrahmanirrahim. Lu ini kuyo kadang-kadang mergoseng kerumuku setan Ya dilindungi, selamat, selamatnya. Artinya doa itu doa yang diijabai oleh Allah itu hanya doa yang baik. Lako ono doengani maling kok diijabai? Itu kerumus setan. Setan ini saya ngabul, ngabul no. Tapi atas izin aw, Allah. Setan itu juga tidak berdaya apa-apa. Makanya jangan takut setan sama jin, jangan takut. anak Wong mengerti karu jin. anak Wong mengerti karu genterung. Ya seharusnya dia yang takut kepada kita. Kalau bisa sebagaimana Umar bin Khotob. Umar bin Khotob itu kalau lewat. Ada jin, ada setan itu menginggir semuanya. Kenapa? Takut kepada Umar itu karena dekatnya dirinya kepada Allah, Allah. lu sampai setannya oleh karena itu kita gantungkan hati kita, diri kita kepada Allah setiap saatnya, selama 24 jam kalau kita hitung sholat kita hanya 50 menit maka yang lainnya kita isi dengan pikir kepada Allah lah tikir itu caranya banyak ya bukan hanya tasbih, takbir, tahlil bukan hanya itu tapi termasuk membaca Al-Quran itu juga termasuk zikir kepada Allah. <tuk> Innallahu <melihat> inna wa inna Maka Al-Qur'an dinamai az Al yaitu apa? ingat kepada Allah. Oleh karena itu zikir kepada Allah misalnya jenengan apa? membaca Al-Qur'an ya, setiap habis Misalnya berdagang nggih. Okay. Jangan pernah melihat pedagang, ketika tidak ada pembeli, itu mesti baca Qur'an ada, saya pernah itu melihat, menyaksikan yaitu di mojo aku ya, di mojo aku ya, itu biasanya itu jualan perhiasan kayak anting anting, pokoknya segala macam itulah. tapi bukan as itu hanya hiasan yang mungkin terbuat dari perak, dan kadang-kadang keistilahnya buku barang itu. Begitu tidak ada pelanggan, tidak ada yaitu apa konsumen. dia baca Quran, baca Quran begitu. Kalau ada pelanggan, ditutup. Setelah itu melayani. Setelah itu, kalau nggak ada lagi, dia baca Quran lagi. Saya bayangkan. Dan itu jangan dilakukan. Ya, yeah. jangan dilakukan oleh pedagang. Nah biasanya orang-orang yang tidak suka itu mengatakan, wah mengapa Makanya manusia itu serba salah. Orang itu melakukan kebaikan juga di celah. Melakukan kemaksiatan juga dicerah Cuman kalau pada hari ini okay, Jarang sekali orang yang mencela ketika orang itu Ada yang melakukan maksih Nah, kalau mencela ini sebenarnya adalah sangat dilarang oleh Allah Sangat dilarang oleh Rasulnya Yang baik apa? Amar, ma'ruf nahi, bongkar Artinya memberikan nasihat yang baik, memberikan peringatan yang baik kepada seseorang. Makanya mencela dan memberikan nasihat itu jauh berbeda. Mencemooh, mencirca sama memberi nasihat itu jauh berbeda. Itu harus dibedakan. Nah, ketika seseorang itu diingatkan, nah itu pun harus dengan cara yang baik, yang baik dan makanya hati kepada Allah itu sangat penting itu dalam rangka hati kita agar terpaut nabangnya terpaut itu sambung, ya. sambung dengan Allah setiap saat. saat jadi tidak ada waktu yang tidak sambung dengan Allah kita latih ya. kita latih, kalau enggak dilatih enggak bisa coba diniati mulai sekarang diniati mulai sekarang mulai sekarang kita harus yaitu terpaut bersambung dengan Allah. Itu nanti efek negatifnya eh efek positifnya ini, Ketika orang itu bersambung dengan Allah, terpaut dengan Allah, maka setiap ada sesuatu yang mengenai dia dalam arti yaitu sebuah musibah ataupun ujian, maka dia akan kuat. Kenapa? Karena hatinya sudah digantungkan kepada Allah sehingga dia mampu mengucapkan innalillahi lillahi wa inna ilaihi rojiko. Jadi segala sesuatu yang terjadi di muka bumi ini semuanya dikembalikan kepada Allah. Semuanya tidak akan terjadi kecuali atas izin Allah. Nah, kalau orang sudah sadar memahami dan beriman segala sesuatu itu sudah artinya kejadian atas izin Allah dia tidak akan pernah marah. dia tidak akan pernah menyesal justru dia akan bersabar berarti orang yang diberi ujian oleh Allah itu adalah termasuk orang-orang yang dipilih oleh Allah pertama untuk meningkatkan derajat dan kehormatan mereka yang kedua Allah akan menjadikan manusia itu menjadi orang-orang yang dewasa karena ujian-ujian yang diberikan oleh Allah. Dan itu pun memang tidak semudah membalik tangan. Itu perlu latihan-latihan khusus yang mana kita mau dan mampu menerima yang menjadi takdir Allah. Tidak sembarangan orang bisa menerima takdir Allah itu. Mungkin sekilas kadang-kadang kita itu tidak terima. Terima, marah. Salah satu contoh, kadang-kadang ketika seseorang yang punya harapan, misalnya punya putra, ternyata yang dilahirkan adalah putri misalnya. Kalau misalnya orang itu belum punya apa ya anak, itu kadang-kadang yang sering. Yang diminta adalah pertama anak laki, pagi, rata-rata. Ya. -rata lah ketika lahir ternyata bukan putra justru bu putri itu saja kadang-kadang dia tidak terima di dalam hatinya oleh karena itu ketika ada sesuatu yang tidak sesuai dengan hati kita yang sudah menjadi takdir Allah itu kan sudah menjadi takdir Allah segera bertobat kepada Allah minta ampun kepada Allah Kenapa kita tidak terima dengan apa yang menjadi takdir? Allah. Kita ini tidak punya apa-apa. Tidak punya kekuasaan apa? Apa. Jadi kalau Allah sudah mentakdirkan seseorang itu misalnya punya putri, anak perempuan, berarti itulah yang terbaik. Itu takdir. Maka saya berikan contoh. Pernah saya... Saya itu punya teman, dia laki-laki. Tapi dulu, itu kelahirannya tidak pernah artinya di disukai oleh orang tua. Tuh. Begini, pada saat itu yang diharapkan orang tua itu adalah punya putri, punya putri. Makanya, kalau apa orang jahat kan biasanya begini, kepingin putri biasanya ketika hamil. Itu ketika ngaji yang dibaca itu adalah surat Maryam, harapannya agar punya Bu Putri. Tapi begitu lahir, ternyata laki-laki, maka dinamakanlah dia bernama Yusuf. Kalau no, saya enggak dinamakan Yu, Yusuf. Jadi Nabi Yusuf itu Nabi tertampan, gantengnya itu separuh Untuk, untuk itu Nabi Yusuf. Tidak ada bandingannya gitu. Awalnya di ini si lanang, -lanang itu, si <laughs> si tapi bersyukur gitu, kepada Allah karena kita diberi wajah yang, bah, yang baik. Diberi nama lah, yaitu Yusuf. Akhirnya setiap hari, karena gini, bayi ini yang tidak dikehendaki dalam hati, kan yes, sampai besar. Ya, yes, sampai besar itu kayaknya tidak disuka, sukai. tapi Allah memperlihatkan kekuasaan yang kepada mereka, entah sadar ataupun tidak, entah sadar ataupun tidak tidak. Ternyata si anak laki-laki ini justru menjadi anak yang paling berbakti kepada orang tuanya. Bahkan menjadi yaitu tulang punggung ekonomi mereka. Dia masih muda-muda dan tidak mampu untuk bekerja. Yang bekerja adalah si anak ini. Ini ditunjukkan oleh Allah. Ternyata segala sesuatu yang mungkin menurut dia itu jelek. Itu belum tentu adalah kejelekan. kejelekan, tapi ada kebaikan dibalik semuanya itu yang digendaki oleh Allah. Allah Mungkin ngerti atau enggak. oleh karena itu Allah mengutus seorang anak laki-laki memang di hari akhirnya, di hari tuanya Ini menjadi penyokong kehidupan orang tua ini menunjukkan bahwa apa yang menjadi takdir Allah itu adalah merupakan kebaikan. kebaikan. Makanya jangan pernah ditentang, yaitu takdir Allah. Nah, kembali kepada ingat kepada Allah, di hari-hari kita perlu kita isi dengan kebaikan dikit kepada Allah agar terpaut kepada Allah, agar ketika mendapatkan musibah hati kita menjadi kuat, tidak mudah putus asa, ya. Jangan sekali-kali menjadi orang yang gampang berputus asa. Itu adalah perbuatan orang-orang yang kufur kepada Allah. Jadi sedikit putus asa. Okay. Nggih. diberi rezeki sedikit putus asa. Diberi sakit sedikit putus asa. Itu perbuatan orang-orang kan? kafir. Orang mukmin, orang muslim jangan sekali-kali pernah berputus asa untuk mencari rahmat Allah, selain itu jangan pernah melupakan bahwa Allah tidak akan pernah merubah satu kaum, sehingga kaum itu merubah dirinya sendiri sendiri jadi kalau misalnya pada saat ini kita sakit, ya kita artinya berusaha untuk mencari obat, tapi jangan lupa dibalik semuanya itu jelas campur tangan Allah kekuasaan Allah yang, yang paling banyak, maka doa itu sangat penting. Selain obat, maka do, doa. Jadi doa yang nomor satu Setelah itu baru kita ikhtiar pakai obat atau datang berdoa ke, ke dokter. Jadi jangan pernah berputus asa. Kembali pada ayat ini, ini bahasan sebuah artinya kita yaitu senantiasa Menyambung dengan Allah mengikat diri dengan Allah dalam arti mengingat selalu yaitu apa yang menjadi kekuasaan Allah. Balbagan lahu bakinya ma samawati <messians> apa-apa yang di langit wal -ardi dan bumi. Jadi semua yang di langit di bumi ini adalah milik Allah termasuk kita kita ini milik Allah makanya setiap saat, kapan saja dalam keadaan apapun, ketika Allah memanggil kita, kita harus datang kita harus datang mau tidak mau, kita harus karena yang punya sudah mengambilnya makanya kita harus senantiasa siap kapanpun dalam keadaan apapun dipanggil oleh Allah. Ya. lah untuk mempersiapkan semuanya itu lah itu perlu yang namanya apa sesuatu yang perlu kita siap siapkan karena ketika melakukan perjalanan menuju Allah itu ada bekal yang harus kita siap siapkan. Jadi enggak seperti orang-orang kufur -orang, Allah mati ya sudahlah setelah mati jadi tanah setelah itu dimakan cacing, tidak ada apa. Orang-orang kafir kuras dunia ya begitu itu. Tidak percaya dengan adanya hari kiamat, hari akhirat. Dengan adanya siksa di dalam alam kubur atau alam bar barjahat. Tidak percaya. Tidak, ya? Padahal ada tanggung jawab. <tuh> <tuh> Kalau kita merasa ada tanggung jawab di hadapan Allah, maka sejak dini kita harus siap-siap. Karena ketika Allah memanggil, itu setiap saat. Kita tidak, tidak tahu kapan waktu. Waktunya tidak tidak tahu apakah setelah ini setelah hari kita masih hidup atau tidak, tidak. setelah berbuka apakah kita masih bisa menghirup udara atau tidak kita tidak tahu apa yang ada di depan kita tidak tahu hanya Allah yang tahu hanya Allah, Allah. maka kita siapkan ya kita siap ya. kira-kira dengan kuci akan terang Kadang-kadang oh, orang itu berpikir begini: ketika memikirkan kembali kepada Allah, itu yang pertama, pasti yang dipikirkan itu ada apa? Anak-anak saya masih kecil, anak saya masih sekolah, anak saya masih begini, saya masih dibutuhkan ini dan itu, dan program saya belum selesai, dan lain sebagainya. Ye. Itu urusan manusia. Tapi Allah ketika memanggil itu tidak pernah melihat apakah anaknya masih kecil, apakah masih punya program, ataukah masih macam-macam. Tidak pernah. Ketika Allah memanggil, ya harus. Nah dari sini lah. Sehingga kita harus siap kapan saja. Ya. Yeah. Artinya, zikir ingat kepada mati, itu menyelamatkan kita. Cuman, bukan berarti begini. gue tanjakan dengan ileng mati, ku nyambut gawe, ileng, gak ikarum mati. Bukan begitu. Artinya, kalau kita ingat kepada mati, setiap langkah kita, itu kita harus memberi nilai apa? ibadah kepada Allah mulai melangkahkan kaki keluar rumah sampai masuk rumah, ini harus bernilai ibadah. Itu caranya gimana? tengah ternyik. Sehingga Kalau mungkin setiap saat, mungkin ketika kita keluar rumah, kok Allah memanggil? Kita sudah siap. Uang kematian itu gimana saat? Bahkan ketika keluar dalam keadaan aktivitas dalam keadaan, sholat dalam keadaan pas ngaji, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, kalau berdoa kepada Allah, Ya Allah, matikanlah aku dalam keadaan besul Bisa hanya dengan minta, Ya Allah, matikanlah aku dalam keadaan sholat. Ya Allah, matikanlah aku dalam keadaan membaca Al-Quran. Ya Allah, matikanlah aku dalam keadaan. Dikir kepadamu, Ya Allah. Sampai berdoa. Sampai berdoa. Harapan kita, kita itu mati dalam keadaan senantiasa ingat kepada Allah, ya. Makanya Di langit dan di bumi Ini milik Allah semua. Kita tidak punya apa-apa Mungkin jenengan pada saat Di dunia ini naik mobil Itu aslinya mobilnya Allah hakikatnya Cuma dipinjamkan kepada jenengan. jenengan Mungkin jenengan pada saat ini Punya luas, Itu hakikatnya milik Allah milik Allah Ya yeah. Oleh karena itu, kalau suatu saat Allah mengambil, terima tidak terima Allah, tetap menang mengambilnya. Nah, yang perlu diketahui semuanya, yang dipinjamkan kepada kita, mari kita gunakan untuk ibadah kepada Allah. Ingat kepada Allah, syukur kepada Allah. Itu yang terpenting. Yang terpenting. Jadi kalau kita pada saat ini mungkin diberikan... Ladang sawah yang cukup luas, ya. Jadikan ladang sawah itu untuk bersyukur kepada Allah. Ketika pangan kita sodakoh, kita, kita gunakan untuk memberikan pertolongan kepada orang-orang yang membutuhkan. Dengan jalan apa? Mungkin bisa memberikan pekerjaan. Ini kan salah satu pertolongan. Ada yang kadang-kadang kita itu tidak mampu berserta kepada mereka, tapi hanya mampu memberikan, yaitu sebuah pekerjaan kepada mereka. Mereka. Itu juga termasuk amal Ya, Oleh karena itu ketika mempekerjakan Itu kalau bisa adalah para tetangga Yang membutuhkan Membutuhkan Sehingga apa yang diberikan oleh Allah terhadap kita itu tidak sia Sia Karena pada hakikatnya Semuanya itu adalah milik Allah Bukan milik kita Yang kita pakai Bahkan baju yang kita pakai Apapun yang kita miliki di rumah. Mungkin jumlahnya yang begitu besar. Itu adalah pemberian Allah. Perlu diingat. Jangan sekali-kali punya keyakinan, keyakinan. Bahwa semuanya yang kita miliki itu adalah milik kita sendiri. sendiri Hasil payah kita sendiri. Hasil keringat kita sendiri. sendiri. Itu keyakinan yang menyesatkan. Itu menjadikan orang menjadi orang yang somb. Semua, sehingga tidak ingat waktunya saudagar, tidak ingat saudagar, waktunya siapa tidak ingat ya, ya kan? Oleh karena itu keyakinan, keimanan, ketika salah itu harus diru, dirubah. Kulud semuanya, lahu kepadanya, oh mereka tunduk, mereka tunduk. Ada tabiin yang mengatakan bahwa tunduk itu adalah yaitu melakukan sholat. Jadi bukti bahwa seorang hamba itu tunduk kepada Allah itu adalah melakukan yaitu sholat. Ada tabiin yang mengatakan atau yang lain mengatakan yang dimaksud khol itu tunduk itu adalah taat. Jadi semua yang diperintahkan Allah kita taati dan apa yang Dilarang kita jauh-jauh, itu namanya koh. Itu tunduk, ya. namanya orang tunduk diperintah apapun akan mau. Ma terserah yang di perintah diperintah apapun itulah namanya, yaitu apa ketaatan kepada Allah, kepada Allah. Semuanya akan tunduk kepada Allah. Ya. Oleh karena itu, kalau ada orang yang tidak tunduk kepada Allah. Itu berarti orang-orang yang durhaka, orang-orang yang dolim, orang-orang yang kufur kepada Allah. Kepada Allah. Dan itu jangan sampai, yaitu apa? Artinya mengenai kita. teh, Atau terjadi pada diri kita. Lalu nah, dilanjutkan pada ayat serabat 17. Berarti Allah pencipta asamawati as langit wal ardi dan bumi. Allah dikatakan punya putra Allah dikatakan punya putri itu sangat tidak sesuai dengan keberadaan Allah okay? yaitu Allah atau Zat yang maha kuasa maha agung, maha besar karena Allah mampu menciptakan segala-galanya Allah mampu memenuhi seluruh kebutuhan makhluk bahkan Allah kecil. Ketika menciptakan langit dan bumi, itu tidak ada contoh dari orang lain. Tidak ada, karena yang menciptakan pertama adalah Allah. Maka Allah yang mencari model sendiri-sendiri, kenapa bumi itu menjadi gelap. Allah selain Allah tidak mampu. Mungkin bisa, kalau seandainya selain Allah menjadikan bumi menjadi kota. Mungkin empat persekipan panjang. Allah sendiri okay, yang merancang bentuk bumi, bentuk langit tanpa tiang. Saya bayangkan, tidak ada yang mampu Tuhan selain Allah yang mampu menciptakan langit tanpa tiang. Saya mencari, langit begitu luasnya tidak ada tiangnya sama sekali. Manusia makhluk. Selain Allah, apakah mampu dia menciptakan langit tanpa tiang? Iya. Kalau manusia, kalau makhluk, ketika menciptakan sesuatu, membentuk sesuatu itu mudah. Kenapa? Ada yang dicontoh. Contoh, oh gambar bumi bulan. Dulunya kan tidak ada. Enak. Oke, Misalnya gambar gajah. Itu yang merancangkan Allah bentuknya kenapa gajah itu berdindingan lebar. Ya, berhidung panjang. Semuanya itu ada fungsinya. Ya. Segala sesuatu yang ciptakan oleh Allah itu tidak ada yang sia-sia. Ya. Semuanya ada fungsinya. Oleh karena itu dari situlah sehingga Allah itu memberikan ilmu kepada manusia. Kenapa gajah itu berhidung panjang? Diselidiki oleh ahli ilmu. Ya, diselidiki kenapa begini-begini? Kenapa bertelinga lebar? Dan lain -lain? Akhirnya akan diselidiki. Saya melihat kalau orang luar negeri itu ya, sampai makhluk yang terkecil saja diselidiki. Yelidiki. justru umat islam yang tidak pernah nyelidik, bahwa padahal semuanya itu tertera di dalam pur. tapi justru kadang-kadang orang non muslim yang nyelidiki masalah ilmu pengetahuan pengetahuan maka perlu, ya, jadi kita itu berangkat ke sana, dalam arti apa? ilmu yang diberikan oleh Allah yang ada di dalam Quran ini perlu kita kita kaji sehingga Pak dengan ilmu pengetahuan itu sehingga menjadikan kita semakin iman kepada Allah, semakin tahu kebenar kebenaran. Itu fungsinya ilmu pengetahuan. Jangan semakin banyak ilmu malah semakin kufur kepada Allah. Jadi justru semakin banyak ilmu itu seharusnya semakin iman dan taqwa kepada Allah. Itu seharusnya enggak sebaliknya malah kufur. Ya, katanya ilmu itu yang menemukan adalah dia begini begitu dan lain sebagainya ya. jadi yang pertama yang diucapkan bukan karena Allah. karena Allah Oleh karena itu bagi umat Islam bagi orang mukmin ketika menemukan sesuatu ilmu pengetahuan itu yang pertama kali dipuji adalah Allah alamin Allah telah memberikan sebuah ilmu, ilmu petunjuk sehingga aku mampu menjadi sesuatu jadi semakin tinggi ilmu Semakin tunduk kepada Allah Maka filosofi orang Orang Jawa Itu bagaikan yaitu apa Tanaman obadi. Padi Bagaikan tanaman padi Jadi semakin tua Itu semakin meruntuk Itu artinya berisi Jadi Berarti Padi itu, kalau berisikan, enggak nah merun merunduk. Merundu. Itu filosofi orang Jawa, dan itu bagus, dan itu perlu kita miliki. Yeah. Jadi, semakin banyak ilmu, kita itu semakin sopan, semakin santun, semakin ramah. Yeah. Semakin baik, itu karena novel. Karena ilmu, el, artinya ilmu itu bisa membawa perubahan pada diri kita. Ngaji juga begitu Al-Quran kita gaji, kita paham, kita hayati Kita amalkan Itu dengan harapan menjadi perubahan pada Akhlak kita, perilaku kita, ucapan kita, tindakan kita okay. like Misalnya kita ngaji tetap ternyata tidak ada perubahan pada diri kita Itu berarti ada yang salah Bukan ngajinya yang salah Tapi orang orangnya jadi harapan Quran itu begitu Kita ngaji ada perubahan pada diri kita Yang asalnya kurang baik menjadi lebih baik Yang asalnya baik lebih baiklah Lagi ada peningkatan Itu karena penaruh yaitu apa? Ayat-ayat Allah Jangan malah sebaliknya Ngaji malah nggak baik Terhadap tetangga nggak rukun Terhadap saudara nggak rukun menjadi orang yang bakal orang yang semacam macam itu berarti kebalikan kebalikan daripada harapan ketika mengkaji yaitu al-alquran, oke okay? maka kulullahu itu semuanya akan tunduk kepada Allah allahnya yeah, semuanya. Yeah, oleh karena itu mulai hari ini detik ini kita niatkan diri kita senantiasa tunduk kepada allah, patuh kepada allah. Jadi okay? Jangan sekali-kali kita berbuat maksiat. Ya. Kalau kita melakukan, kemungkinan kita tidak sengaja untuk melaku, melakukan. Jangan sekali-kali punya kesengajaan untuk melakukan sebuah kemaksiatan. Ya. Apalagi di bulan Ramadan ini. Ya. Semoga di bulan Ramadan ini puasa kita diterima oleh Allah. Ya. Amalan kita, saudara kita. Puasa kita, sholat kita, semuanya diterima oleh Allah. Dan semoga kita disampaikan oleh Allah umur kita sampai. Ya, yaitu apa sempurna melakukan puasa rumah. Ramadan. Dan semoga kita pada sore hari ini diberi panjang umur oleh Allah. Dan kalau memang Allah mengambil kita, mewafatkan kita. Dalam keadaan husnul khotimah, amin ya Allah, Al amin. Saya kira cukup ini, ya, apa yang bisa saya sampaikan. Semoga yang sedikit ini ada manfaatnya bagi kita semua. Dan mari, pengajian atau kajian pada sore hari ini, kita akhiri dengan bacaan Alhamdulillah bersama. Alhamdulillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waparoka